Welcome to Minecraft Mine Days dan hari ini aku hanya melakukan har random. Ya, yeah, random. Semua kerana di sini aku tidak punya ide mau ngapain dan kerana enggak ada kerjaan jadi aku di sini buat buat Nether dan juga lain-lain itu biar progres 100D-nya enggak di overw aja guys. Dari ke 42 aku di sini mengajak temanku untuk menjelajah jauh. Tapi aku, aku di sini kepikiran gimana kalau aku di sini explore tempat terdekat terlebih dahulu ya. Jadi aku di sini memutar balik bot untuk explore tempat terdekatku. Ya, mana tak ada yang special gitu kan? Jadi ya, gue di sini putar balik itu. Di sini kawan ku kekurangan jaringan internet dan ya aku ditinggal sendirian. Ya, gue menunggunya lama jadi ya ya yeah, loading orangnya, madu gimana nih guys? Jika kalian soal kenapa hal di video ini random, semuanya random. Ya aku juga nggak tahu sih. Mau cari idenya dari mana? Aku rasa ya episode kali ini bakalan menjadi episode yang terpendek, karena ya semuanya random dan kok nggak punya idea gitu. Jadi ya yeah. gue sini cari lava. Mana tuh ada lava di sini jadi? Sila ke spoiler ya itu. <Sessing> <Sessing> uh, akhirnya. Jadi juga ada poternya. Dengan cara nuk, no, mohon maaf <laughs> Progres di sini lumayan meningkat dari buildingnya, resourcesnya Dan juga otak ku yang meningkat 1% Dan ku masuk loading di video ini Di sini aku memutuskan untuk mengumpul banyak quartz Untuk video kedepannya, kira-kira apa Ya kalian akan tahu nanti ya guys aku di sini mau bikin base di Nether. Jadi gua hanya menggali dan memperluas saja hmm? untuk membikin base-nya di episode 6 aja ya kan. Karena gua udah ada ide di sini. aku mau efk bentar dan nunggu SP aja deh kayaknya gua enggak ada ide di sini jadi efk aja Oke okay, aku udah kembali nah ya, ya hal seperti biasa hmm, update dikit farmingnya bisa ya kan Yuk, kenaide yuk. Oke okay, deh guys, karena udah emang gak ada kerjaan di sini, jadi ya karena udah daily 50, 50 juga, jadi aku harus membuat penutupan. Thank you semua so for watching and see you guys in the episode. Next episode selanjutnya, selanjutnya aku mau bikin base sini ada guys. <gock> bye bye.